Alat berat eksavator sering kita jumpai dalam berbagai sektor dan aktivitas, seperti pertambangan, perkebunan, pembangunan infrastruktur hingga pembangunan jalan raya. Eksavator juga memiliki beragam jenis bakat sesuai dengan kegunaannya. Eksavator juga difungsikan sebagai alat untuk meratakan tanah, mengeruk sungai yang dangkal dan mengangkat material tanah serta sampah dari dalam sungai, hingga membantu menghancurkan bangunan dalam berbagai skala. Berikut adalah jenis-jenis bucket Excavator sesuai fungsi dan kegunaannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar dapat notifikasi update video selanjutnya. Standar Bucket Excavator Jenis bucket yang pertama adalah standar bucket. Jenis bucket ini adalah attachment atau bawaan yang melekat langsung di alat berat Excavator. Standar bucket ini terbuat dari lempeng baja di mana bagian tepi cukup tajam. Standar bucket berfungsi untuk mengangkut berbagai macam tanah dan bebatuan, menggali tanah untuk irigasi maupun saluran, serta membantu berbagai pekerjaan lainnya. Slop finishing bucket ekskavator. Baket jenis ini memiliki bentuk bagian bawah yang rata dibandingkan dengan jenis bucket lainnya. Sesuai dengan namanya, bucket ini banyak digunakan dalam proses perataan permukaan tanah, baik untuk proyek jalan maupun kegiatan lainnya. Selain itu, dengan bentuk yang lebih lebar dan datar, slope finishing bucket digunakan dalam memadatkan permukaan tanah, kanal, tepian sungai, hingga jalan raya. Trapezoid bucket exavator Jenis ketiga adalah trapezoid bucket, Jenis bucket ekskavator ini banyak digunakan dalam pembangunan saluran irigasi ataupun kanal. Jika bucket pada umumnya memiliki bentuk kotak, maka trapezoid bucket ini memiliki bentuk seperti huruf V besar. Bentuk V pada bucket dapat difungsikan dalam pembuatan saluran air, atau jalan pemasangan saluran pipa. Bagian bawah pada trapezoid bucket dapat digunakan untuk menambah kedalaman penggalian, sedangkan di bagian samping kiri dan kanan dapat digunakan untuk menambah lebar galian. Ripper bucket eksavator jenis bucket yang keempat ini memiliki bentuk menyerupai gigi, atau seperti kuku panjang. Ripper bucket digunakan untuk menggali material yang sangat keras dan dengan penetrasi yang dalam, contohnya tanah dengan bebatuan besar ataupun penggalian jenis tanah liat. Ripper bucket sendiri memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti single ripper, double ripper, serta multi ripper. Ditch cleaning bucket excavator sesuai dengan namanya, jenis bucket excavator ini digunakan dalam kegiatan pembersihan sungai atau mengeruk endapan lumpur dan sedimen di dasar sungai. Ditch cleaning bucket memiliki bentuk yang lebih lebar dan luas untuk menampung material dari dasar sungai. Dengan beberapa lubang di bagian bawah dan kanan kiri untuk mengeluarkan air yang ikut berangkut selama proses pengerukan. Breaker bucket excavator. Jenis bucket ini mempunyai bentuk seperti mata bor, dengan ujung runcing yang dipasang pada eksavator, berfungsi untuk memecahkan beton, batu, atau jenis material keras lainnya di dalam tanah. Kekuatan ujung hammer bucket biasa digunakan pada struktur keras seperti beton, bebatuan, dan jenis struktur keras lainnya. Skeleton bucket eksavator Jenis ini mempunyai bentuk yang mirip dengan standar bucket, yang membedakan adalah adanya lubang-lubang memanjang di seluruh bagian bucket, yang berfungsi menyaring bebatuan kecil agar tidak terangkut bersamaan dengan bebatuan besar lainnya. Skeleton bucket, banyak digunakan dalam pengangkutan bebatuan atau pengangkutan material dengan bentuk yang besar, juga sebagai pemisah material besar dengan material yang lebih kecil. Itu tadi adalah jenis-jenis dan fungsi bucket yang digunakan eksavator, sesuai dengan kegunaannya. Sekian dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa.